akan guys dari gila pun pulang kampung lebih dari kebun lagi jalan lagi lagi kau <tik> <tik> <tik> <Jalaman aku. tik> <Jalaman aku> dirikan <tik> dirikan Ah, saya kira-kira guys, kau bereneng naga ah. esa, dia terbang guys, aku pun gak pernah mudarnya guys ah, kayak gini naga es, kaya lagi guys, perjuangannya guys, kaya mana kau dirikan, kok saya pulang niatnya, ah, kaya kira-kira guys, kaya lagi nih guys, ceritanya guys, udah ngerjain guys es, kaya kira-kira naga es, saya pernah guys.